Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua teman-teman terima kasih Anda masih bersama kami di STV Video di kesempatan yang cukup menyenangkan ini saya akan coba buat satu buah tutorial cara untuk mendaftar dan untuk mendapatkan 50 crypto nbk sekaligus nanti akan mendapatkan voucher btc ya atau bitcoin Cara mendaftarnya teman-teman pertama kita klik link pendaftaran selanjutnya setelah klik link pendaftaran akan mendapatkan tampilan seperti ini. ini kita disarankan untuk mengisi email mengisi email yang aktif ya teman-teman selanjutnya kita disarankan untuk mengisi web 20 wallet address ini kita isi wallet smart chain ya atau BNB di sini. dan setelah itu kita klik yang segi empat ini kita centang dan kita nanti disarankan untuk verifikasi gambar ya untuk selanjutnya, telah selesai, kita klik claim. Setelah kita claim, nanti kita akan masuk ya di halaman seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Ya. Ini di sini kan email ini sebelum punya saya kan sudah diverifikasi. Ini kalau belum diverifikasi, ini kita disarankan untuk verifikasi dulu. Di sini ada tanda seru ya, ada tanda seru. Kemudian kita klik ini, nanti kita disarankan untuk klik send kita klik send atau kita klik kirim setelah klik kirim nanti akan terkirim email ataupun kode dari melalui email kita ya setelah kita ambil kode dari email kita kita masukkan di kolomnya dan kita klik kemudian sudah terverifikasi seperti itu dan setelah terverifikasi nah ini kita mendapatkan 50 MBK crypto MBK 50 ya. Selanjutnya untuk mengaktifkan Faucet ini Faucet teman-teman ini klik kita klik ini. Tapi sebelumnya sebelum kita mengaktifkan kita disarankan untuk membuat password membuat password. Kita klik aja di sini nanti di ketika kita klik kita nanti diarahkan untuk membuat password. Setelah kita buat password maka kita bisa klik ini Faucet ini Faucet BTC. Teman-teman, untuk faucet BTC ini kita dalam per 6 bulan dalam per 6 jam kita akan mendapatkan 0,000028 BTC. Lumayan, teman-teman untuk kegiatan harian. faucet uh, BTC-nya ini dan untuk mengaktifkan ini kita butuh waktu 6 jam sekali. 6 jam sekali nanti Jumlahnya akan terlihat di sini, akan terlihat di sini. Seperti itu teman-teman. Meme Bang ini adalah sebuah market ya atau exchange kripto cryptocurrency. Dan ini kebetulan masih baru. Nanti untuk di video selanjutnya akan coba saya review uh, tentang market meme Bang ini. Ini misalnya kita klik home ini nanti akan terlihat seperti ini, ini kan masih komen teman-teman BTC cukup sekian saja teman-teman cara pendaftaran untuk mendapatkan 50 NBK dan BTC gratis mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga sukses semuanya saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh